SMAIL-MAIL NAU no, KEREGU NU no, WOSEN no, UCAPKU MAIL-MAIL <laughs> SARANGE nah, SAHAH sarang AKU nah, SIPUNDE nah, nah, MANG KUPUREL NING <laughs> HARA OKE NAN <laughs> Gara-gara gua juga bledos lah semuanya Halo guys jangan lupa ya Like, Comment, dan Subscribe channel Youtube-nya Bang Chick Korean sukses terus ya see you bang Jack kemangkasih mah ya Allah ya Allah Gusti, ketemu lagi sumpah ah gila yang buka pertama, first time iya jodoh, jodoh mungkin sumpah aku rambut sih ah gila yang ngeklik Allah. Ya Allah, istimewa. Alhamdulillah sudah. Hmm, enak. Oh, ah, ah, ah. Mm Hmm, <laughs> aksennya udah, ya? udah, udah, wow. udah bagus Udah kayak orang Korea aksennya udah bagus. Aninde. Keren-keren, Siapa yang ngajari? Bora go? Bapak yang ngajari iki. Aksene udah bagus udah kayak orang Korea. Koseumunih. Ayo. Jinjayo. Hmm. Kkechimul aninde. Aku pengin deh. Entar gua manja banget nih. Teguk Pak. Napa pukul nih? Jisel. Ah, nih. Po om. Igo boya? apa bahasa Korea? Itu <banyang> ya. Buanya. Po om. From... Igo boya. Po Ah, tahu Po om. ya. Apa bahasa Korea nih Po om? Hai, bom. Ah apa? hai, apa? hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ohh ya apa yo, ya? aduh, ketela, bok ay eh, bukan. Oh, ketela. Mama masukin aku ke YouTube, aduh, oh, sing... aku YouTube channelku enggak sih. Nanti tak masukin ini ya. Pohong <laughs> itu, oh pohong, poohng, uh, singkong. Ah singkong. Singkong. -kong. Ah mulai yo. Halo dia. I'm just it. Eat... Um, Koong um goreng besok upload ya kayaknya kamu banyak yang nonton nanti. Iya. Aci mal, aci ya? Itu, kamu baru ya headsetnya, ya? Hmm. Hmm. Headset, anin deh, Igo. Headset anin deh. Apa, guys? Okay? Hmm, satu. Beli so cool. berapa? Ah, uh, kumkummeh. Berapa? Bisa. Lalu bisa, dah. Lagi di rumah, ini lagi... Ome TV ketemu orang ya kawan sendiri. Orang gail. Gua Aku tuh di sini guys. Nih lihat. Ini AC. Wah, gila AC-nya. ac keren-keren peralatanmu. Anjir. Ini pen. Terus di sana masih ada tuh. Mana? Itu juga nyala. Wah, gila, enggak masuk angin. Ora yo, seger. Dikasih ini pengaruh. Aku tiga linknya yo, nanti ya. Aku mau beli itu ya. Shiro. Shiron deh. Lagi di kamar ini, lagi eh di kamar di ruangan komputer. Uh, Omset vian nyari konten. Nyari hanguk agasi si, mana ipun deh. <laughs> Cinta ya. 그 그럼 예나 이쁘 아닌데 너무 많이 이쁜데. 진짜요? 거짓말. 진짜. 거짓말해요. 음. 한국말 잘했어요. 얼마나 배웠어요? 있어요? 한 달. 빨리 잘 메일. 잘생겼어요. <웃음> meil meil nau no, keregu gara bledos nek gawe pelaku man.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 Aduh aku kembali lah. Eh itu. Aku dicuekin kok. AC-nya pakai apa? Coba lihat. Dingin nggak? Siro. Harga berapa? Coba. Dingin? Uh, Listriknya apa? Ini. USB atau colokan listrik AC? Ini orang satu, dua tiga ini kok biasa berapa itu harganya kepo ya terus di sini ini tak kasih air sini terus sama pewangi oh ada air ini dan, pewangi ada air dan pewanginya ya ini pewanginya tuh ada ada aroma sandalwood terus lavender, Lagi, jasmin, Ocean lemon, rose pewanginya dicampur sama airnya oh airnya dulu terus oh. kamu katanya mau tak buatin ini mana mana kamu bawa bulan cuma satu Halo guys jangan lupa ya like comment dan subscribe channel youtube-nya bang chick korean sukses terus ya see you, bang jack i like your i like your eh, itu, itu itu itu pakai apa headset. apanya sayangku headset, headset, headset headsetnya ini hmm. headset, anin deh. Apa, gue? This is Oke, okay. nyala. Hey. Iki kipas, fan, kipas. Hmm. biar wajahnya itu selalu sejuk dulu. Oh, tak kira headset. Uh. Kok kenapa ya? Terlalu sempit. Kamu semalam main tos. Aku tidur. Kamu nyegip aku kapan sumpah-sumpah kamu kamu ya, aku ngerti kamu yang nyekip aku sumpah kamu yang nyekip aku enggak kamu yang nyekip aku hmm. Ma -ma betul. kamu di Pak Jokowi bajunya hahaha <laughs> ini katanya mau dibuatin itu apa muka um, hmm? mojitos ah. muka mojitos apa-apa lain macam hmm. itu. Iru apa ah, lagi cok cair? Araso, araso. Nak cung itu. Kenyang araso? Nak nak cung itu insomnia. Oh, Konjek. Cok cokaya deh. Uh, Konjek. Da, Damp-dal. Cinta ya? Nah kita dari ke? Oh. Wah. Pasakorea mu udah ada peningkatan gila Eden itu banjir lah. deh. Aku ajarin. Non. Kamu siapa yang ngajarin? Bisa lancar. Bisa lancar kayak gitu. Nonton nih. Kamu sama dia. Nonton nih Apaan aku ngajarin kamu? Aku nggak pernah ngajarin orang. Aku nggak pernah punya murid. Ya ampun kamu jangan sok merendahkan diri deh. Hmm. Gila. Hafajari ndam. Gila udah pinter ya. Itu apa itu yang plastikan? Mana? Hmm? Boji, Body. Opso? Itu yang plastikan. Hm? Yang di tangan. Hm. Hmm. Halo guys, ini adalah Crooninge dan ini enak banget lah, level 5. Nah ini beli Barusan nitip temen Nek misalnya bahasa Korea nek, jas jasok apa Kenyang apa uh, Nong dami yo. Ah dari seo Akhirnya kepancing yuk. <laughs> Tuh kan ketahuan bohongnya Kamu kan barusan ngajarin aku toh Salah aku gak Barusan kamu ngajarin aku toh, aku aku aku aku toh. Aku aku Itu guys aku Dia yang iso. bohong guys Aku gak bisa Rauti itu salah-salah Asal ceplos salah salah itu kenapa teh dat teh ya? masak teh lo mm -mm. aku mah beli asa itulah siapa itu aja tapi bohong <tik> pali <tik> pali pali pali pali pali pali anjir lah Halo mas Aku live di Instagram dinner, no? I'm talking so long with you huh? Thank you for talking for everything I'm so glad with you Wah wow, cincacara sih ini Tambah pinter ini Sayang ini Tambah pinter Pinter Gila lebihnya. Mas apa yang ngajarin bahasa Korea kamu? Barusan. Tambah, tambah, tambah gila-gilaan kamu bahasa Korea aja lah. Aku minta diajarin. Apa nih bersandar apa? Nih bersandar apa? Gak tau. Jahat. Napaun sarangnya? <laughs> Cinta napaun sarang? Siang. Ah. Sekarang lo. <laughs> Karaku. Hanjur nah. <laughs> kasar banget lo Karagu. Ah. Karagu gitu dong lokatnya di Jangan lo gaya logat Korea, jangan. Karangu, jangan. Karagu gitu di Akhirnya gitu. kepancing. Oh, gak, gak, gak. Akhirnya, <laughs> <style I> <laughs> Biasanya kan gitu, ragunya pilih aja kan. Karagu gitu. Karasu. Karagu. <laughs> kamu aksennya biar mirip orang-orang bagus nanti sambil ya kamu ke up. upgrade sendirilah maksudnya. Aa. Iya. Yang yang pint, yang pintar uh, aksennya yang bagus Indah Asmegiyanti. Kamu pernah lihat? Enggak. Oh. Yang dia aksennya bagus dia kayaknya dia sering nonton di film Korea lagu Korea juga dia bisa nah, kamu sambil nonton nah, sambil nonton Korea drama aja nanti bisa sendiri kok aksennya biar nah, kayak, kayak seperti orang Korea gitu jalan nanti juga udah gak bagus kok aksennya hmm, jenis Keren, keren. udah sembilan puluh persen aksennya udah bagus, tinggal nambah kosakata. kata. ya, mas? Kamu membuatku meninggi. <laughs> nah, terus atau kamu merendah untuk meroket. <laughs> terus uh, apa ya? Uh, biar nggak aksennya nggak terlalu kayak Misalnya kayak orang India, aksen Inggrisnya kayak apa sih, kayak itu ya? Inggris? Hmm. Nantilah. Nah, dikit-dikit nanti juga paham juga. Tapi kayaknya kamu lebih pinter dari yang lain-lain gitu. deh. Hmm, Cepat pelajari, Hangul bisa, bahasa Korea bisa. Wah, sempurna, perfect. Ya, nggak bisa. Aku belum bisa nikah saat ini juga. Sama aku. Sama siapa aja yang mau lah. Iya, aku juga mau sih. Kapan? Tahun depan? Bulan depan? Aku aku siap menghalalkanmu lah. Wani Pirol. Huh? Boom, aku mau aku, ketemu kamu. Buka ome di. Nyu su se ben Semangatmu. ngelulu aku ketemu Pak Upa ben ora lulu. Odikhane de. Odikhane oh. de. Odikhane. Oh. Odikhane oh. aku. Odikhane oh. aku. Odikha, oh. odik. Oh. Odikhane. Oh. Pamuna, oh. pamuna. Oh. Odikhane oh. aku. Oh. Orang Ora ono digayaku. Biasanya odikanya, odika, odi kanan deh, odi. Odikanya? Ah, ada n-nya. Odikanyande? Odikanyaku, odikanyaku. Basically you are my teacher. <laughs> Masa odikaya, odikaya orang ono. Odike kayo. Alhamdulillah, akhirnya kamu kepancing oh, dong. Enggak, enggak, enggak, aku enggak bisa. Sudah berapa kali? Kalau <laughs> adanya itu kayak odie kayo, odie kayo, odi kayo, nah, odi kayo odi kayo ada tapi odi kayo itu jarang digunakan sih biasanya odie ka gitu odie ka gitu kalau odi kayo itu nggak ada kayak sopan-sopan <laughs> ya biasa tuh sih kayak apa namanya odie ka gitu aja sih tapi kalau itu untuk. Untuk sesama teman, tapi kalau orang tua ya Odiye gaya, odiye gam neka hmm. Odi kanan deh, odi kanan deh, odi kanan deh Odi ga, gitu aja, tapi kalau sama orang tua jangan Odi ga, gitu kan Kayaknya kurang sopan, tapi kalau Tapi kalau, odi gaya, odiye gaya uh, Actually cara... you are my teacher Oh ya Ah Indra Jogeta oke okay, aku akan menyanyikan lagu terakhir ya buat kamu ya Wah mantap, itu <coughs> Keren-keren uh, oh, bahasa keren, Lagu, lagu Korea, Koreamu, jangan pakai musik ya, ntar aku kena copy claim, ngawur. <coughs> 빼어 ya. 너 뿐기 전아 주 못했다. 네 몸은 세상이 이토록 자란 한 것으로, 작은 숨겨로 타온 사람 껏 없이 날아 불어준 Wah 지켜본 것으로 외바 했던 Haran tak gila karena anjir, anjir wah. kamu, anjir ngabuki. Anjir gila, Keren banget, keren banget. Aku aja nggak bisa seperti Tapi itu. Kau pikir ngerti? Aku ngerepot lah. Coba. <tuk> <tuk> gila, kamu pas apa nyanyi Korea aja juga bisa. Padahal itu jarang-jarang bisa loh. Aku aja nggak bisa seperti itu. Alah kamu tuh yang bisa siap jadi murid suhu kamu aku yang jadi muridmu nah hakseng hakseng yuk ayo ya heo aku juga gerah kayak Allah ya Allah iki ikhya Allah aku jadi gerah karena-gara kamu tapi kadang tuh aku coisin nih misalkan misalkan aku nek kongkore aja mau ngonok gue seneng aneh apa gue ya aku ini ya pionte aku nggak sih kiki punya pionte aku pria kok kiki punya pria maksudnya apa kau your body so looking sweet tali tali ah kagoh ya terus ngomong mau pionte terus ngomong pria aku cakar kamu nih ya segi si keruh saya Sek itu untuk panggilan anak-anak itu loh karena saya itu bukan kasar sih maksudnya bukan kayak umpatan itu bukan saya itu untuk panggilan kayak anak kecil dari umur yang lebih dewasa ke umur yang lebih bawahnya saya kia uh. tapi orang, seki. Kalau seki. ada g nya itu lah bikin jadi anak anjing gitu ada g nya G-nya itu anjing, jadi... Uh, Keseki. Sekinya itu anak. Jadi kalau panggilan anak-anak, kadang kalau sama anaknya, ya seki, ya seki, ya il wabah, il wabah, gitu kan. Tapi kalau ada G-nya itu yang jadi umpatan kata kasar, bad word-nya. Ya, sipal. <laughs> you look so sexy, gak tau bahwa orang koreanya? Orang, hmm? padahal ngunong-ngunong kaya, tapi anakku kan jelas. Nah, Kalau biasa waing lo, hmm, tapi kadang Hongkorei oh. do anehnya sih teh kayak do kayak gini nih. <laughs> oh. Iyo. <tuh> oh. <tuh> Memang seperti itu. Oh badan, ya Allah isu iskus kayak ngono ya Allah ini banget pak ya. orang ono sih dipraktekin uno Yo, di sana mau urat dipraktekin paling tiga puluh ribu, lima puluh ribu. Le, oh mau membahas apa guys? Ya membahas. Oh, bahas. Ya, seksi? Ah, coba lihat. Itu aku aku lihat itu loh. Aku lihat channel youtube -mu itu tak ulang-ulang gak membosenin. Cantik soalnya, Mbak. Sing apa sih? Hmm. Sing endi sing endi? Hmm, Yang lucu jup yontep itu ya. Asik <laughs> nge Oh, yang ngomong piongte, piongte itu ya? Susukku habis. Ya, aku, aku kadang ya... Itu banyak yang komen loh itu teman-temanku. Wah, katanya... Wah, kamu seneng ya? <laughs> aku kayak, aku kan tahu tak upload Instagram tuh. Aku kan oh. kadang ini upload nih WhatsApp dulu Sekali ini upload ni Instagram, mau aku, tak kan? Kan hanya teman tuh. Hmm. Hanya teman ya, aku sih ngomen. Aku tenanan, menan men men men men men men men Banyak yang ngomong, menan, menan, menan, menan, tapi aku kalau melomba padahal biasa, Wayne. Cuma aku lo biasa. Orang oh, sih, oh, orang sih kono lo. Apa yang spesial kono lo? Badan biasa kono lo. Ya, ya mungkin dari mereka yang nggak tahu apa-apa, mungkin ya melihat kamu seperti itu kayak, wah istimewa banget kono. Ya aku juga melihatnya. Aku juga. Aku nggak tahu apa-apa. Wah, ini orang pinter banget. Suhu abo. Kamu juga kok cak no? anak banget yang, ah, ampun suhu, ini suhuku lebih pro ini, ini guys, ini suhuku bahasa Korea kalau mau belajar sama dia kan, ya, uh, bahasa Koreanya, tingkat, level? tingkatannya di atasku guys, kalau dengan aja ada sama kamu adalah dewaku, <laughs> sendi kota wo, sendi kota <laughs> Anjir, anjir, anjir. aku tahu nempis saling atasan ku jadi aku kon ngopong no mu tak boleh si sendi kuda aku atasan ku supervisor ku hmm. pulang jam berapa murah boh pulang jam berapa hah andeleo tasy onjek on nasa nyasi nasa oke okay. rasa rasa na junge <laughs> si Aa, ane siro. Siro? <laughs> musik apalah? Sejak jam berapa tadi pulang kerja? Si kerja. Kamu tahu musik apa kerja? Miyoshi Il Kanasa, si jam hmm? berapa? Il kerja. Aku aku oke. Kru-krumune musik. Miyoshi, Miyoshi jam berapa Il kerja kenasok Kelar kerja. Jam 5. Bapak oh. ding bapak jam 2. Tapi balik jam setengah bapak. Oh. Kok berangkat jam 9, pulang jam 4. Enak man ya kerjane? Kerja kok enak deh. De, de. Heeh narang gyeron hejole Siro Oi Kaja Aceh Jarab Tam Tam Tam Dar Jakarta kaya teh Jakarta Bagus Ibu yang Wonosobo Kale Wonosobo Ah Wonosobo Oke kasih kale Om jongsuayo <laughs> Boneka, gede banget ya. Tapi kadang aku nih kamu YouTuber enggak aku pun YouTuber, kamu streamer enggak aku enggak streamer padahal aku kayak yang ini eh, ya. eh. enggak? Enggak. Mampir YouTube aja cepat. Apa promosikan? Oke. Ya, cepat asli kamu bikin YouTube langsung meletjit kan. Hah? Ya, bang Yang paling naik konten is yang seksi yo Iya, oh, sulawesi seksi aneh. Yeah. Mau orang ngomong jas-jasik, tapi benar-benar kadang ada. Oh, no, baper loh kan. Jadi, Instagram, hari ini nelponnya aku terus. jal mau bener pun, jalan aku mau lanjut putih jauh ketemu ya aku kan masih percaya di Korea uh, um. sampai jawabnya pada suara ini hmm? Padahal, sorry, aku neng, neng Indonesia loh ah. oh ah. sampai roti ini masih di Korea aku tak bikin thumbnail ya ini master sifu guru bahasa Korea kuno. Oh, <laughs> aku takut terkenal guys. Ini dia lebih pro dari ya, aku ya. Cacok, oke okay, kawan. Kamu adalah temanku. Kamu adalah yoboku. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, no, Udi nampil. Oke, okay. <laughs> okay. anak Zulkah? Ya, oke, anak Zulkah? Oke, anak Zulkah? Oke, Ah, coklat, Jog coklat Jakarta, mana tuh? Murah, Bu? No, no, Ada enggak, enggak? Nanti ketemu di Jogja, anak Zulkah? Hmm. kamu kan mau di mau dipeluk itu ya, orang ya. seksi itu anjil ya. kan? nggak mau apa. itu kepentingan konten saja. I see, i see ya biar viewer ya kan pada senengan lihatnya kayak itu hiburan. ya enggak mungkin lah ke Korea. Hmm. enak itu cappuccino ada nggak? Mm. Basalamnya karamel matcha atau sedikit iklan. Paling enak buat kalian penyu kopi, kalian harus nyobain karamel matcha poin kopi enak banget wow. Di itu, nanti ada ada. So, mm, sirup vanilanya ada karamel matcha karamel saus karamelnya. pokoknya rasanya tuh kayak ada mm, salted saltednya dikit pokoknya enak enggak terlalu hmm? big size ya <laughs> kayak gini nih ya? yeah. enak banget kok ya, nah yang kemarin aku ya. buat dipotokin dipotokin kan aku ngomong nih lah <coughs> itu itu dapat poin tiap berapa sekali dapat itu sering dapat berarti Oh iya, iya, iya, apa poin Ya, oke, oke, asyik. Ah, cincang masih ketah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Cincang ayo. Asyik, hajiin. Ini tak buat. Sampai jumpa kamu. Sarangi. <laughs> sarangi. Kamu mau cari apa-apa? Aku mau bikin konten ya. Oke, okay. cuci hmm. me. Hmm.